Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat aktor, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu taala. Amin. Karena hari ini hari spesial yaitu hari santri. Maka siangnya kita spot cari ikan papuyu ikan betok lur. Hari, hari ini sempat kita nggak jauh jauh hanya di lingkungan rumah aja di lingkungan rumah desa jauh jauh karena hari spesial maka saya ucapkan selamat hari santri semoga di hari yang berkah yang penuh berkah ini kita mendapatkan ridho hidayah dari allah swt dan mendapatkan syafaat dari nabi muhammad saw amin Hari ini jumpa lagi dengan Maulana Alas. Menangis bukan satu kelemahan melainkan anugerah karena kita masih bisa menangis. Seperti hari ini di sini spotnya kayak gini. Kita coba dan lanjut aja ya Lur. Langsung ke apa apung aja. Oke, OTW. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. wes karena hari santri ada sampe langsung lori iya sikat aduh enggak kena Pakde Pakde coba lagi iya iya iya ya, sikat aduh Pakde enggak kena lanjut langsung Desember lor iya iya iya iya iya iya sikat ya <laughs> ya Allah dan oke apa? Okay. <laughs> Ketik apa? Ketik apa? Ketik apa? travel karo to. Heeh. ya. Nggih. Ya? Undi. Oh, berikutnya okay. <laughs> yeah, ya, ya. lagi Ya foto nih bekasnya jero kowe. Lha digali niki kok? Yeah. Karena di hari santri kita liris aja Selamat hari santri. Halo. Uh, kita lepas telur kita benda support lor karena tadi ada biawaknya ternyata lor enggak sempat apa enggak sempat video karena h-nya jatuh kameranya wala wala wala wala wala wala wala oke <gay> lagi nyemplonya langsung setrek lor oh. <gay> <laughs> Itu bokongnya tawar-tawar lor hmm, Bokongnya tawar-tawar hmm. Selamat Hari Santri Ya ahi Kita rilis saja lor kita rilis Bismillahirrahmanirrahim Semoga berkah Bismillahirrahmanirrahim Semoga ada saudaranya lor Enggak kelihatan lor iya kelihatan lorabung apungnya ketutupan dong talas. tuh <laughs> kita nengil tuh, nggak apa-apa ya hmm, dimakan lor iya iya iya iya ya. ada pernah makan lor ada pernah makan lor kita obah-obah lor sikat lor oke lor setrek lor lor bah mantap-mantap di telek lor wah mantap juga ini besarnya agak agak besar lor. selamat hari sandri teman-teman burak ya lor Aduh. kita rilis lor. yuk kandor ada penambah kandor ya iya iya ya. sikat Oke tadi setrek lagi gelor Nambah, lor setrek yang kelima ya lor Selamat Hari Satri kita rilis kita lanjut lagi sampai kapok pokoknya lor iya iya iya iya oke lor oke lor iya iya ya, sikat mati <kik> hahaha do <Duh>, nyemplung neng <kik> mantap seru seru seru